Guys, ini ada stiker juga ada stiker kertas Sama ini ada pembatas Ini ada solatif stiker Sama ini ada Spidol Ini juga ada pen Mari kita buat Ini ada pengaris buka Aku jadi jaga asum, asum. Aku dari jaga. Guys, aku aku tak majuan. Hey. <tuk tangan> guys aku pakai estegul Kita itu indah guys. Yes. Aku mau pakai yang biru. Tadi habis kan. ya. Tadi habis ngaji ya di deskup. Tuh sama bagian ini. Wah, selamat dia Aku bayangin deh. Mereka bertiga membuat bersama-sama, teman-teman. nggak bisa di sama di saat ini. Nanti kita lihat hasilnya. aja teman-teman, nah, sementara masih di darat, ya. Oke, okay? oke, okay, guys. Ini hasil punya aku. Aku hasil punya Nara, Ini guys. main guys, main. ya lucu apa enggak, guys? Nilai dong guys hasil punyaku aku, Hafizah. Kebanyakan stiker guys. Nilai nilai dong berapa? Hampir selesai teman-teman. Ini punyanya Hafizah. Ini punyanya Mbak Nara dan itu dia punyanya Tia. Romantik alias Tiara. Nara deh bos, cuma nonton aja bos ada <teng bullish> ini punya nya, bisa teman-teman. Wow, bagus sekali. Uh, sudah dapat dua lembar teman-teman. Oh, sudah dapat dua juga. Oh, belum dikasih tulisan ya? Nanti ada dapat berapa? Satu. Satu teman-teman, full Satu buku Oke, okay, biar dilanjut dulu ini pengerjaannya nanti kita lihat hasilnya Halo guys Jadi, ini Punya Bu Nara udah selesai nih halaman pertama Halaman kedua Halaman ketiga, halaman keempat Dan halaman kelima Kalau punya Tia, halaman kesatunya Yang mana? Halo, teman-teman ini punya dia bisa langsung satu dua tiga empat, lima dan enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dan dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas udah guys itu aja thank you Terima kasih.